Perang dunia kedua akhirnya berakhir dengan kematian Kaisar Imo Hasil seperti itu menyebabkan dunia sepenuhnya turun ke perayaan. Harapan setelah keputusasaan yang dialami semua orang mengandung kegembiraan dan kegembiraan yang sulit untuk ditekan. Awalnya, mereka mengira bahwa dunia ini akan jatuh di bawah kendali Imo Siapa yang bisa membayangkan bahwa akan ada putaran terakhir di ujung jalan ini? Tidak hanya mereka membalikkan situasi. Mereka juga benar-benar menghilangkan semua ancaman dari Himo. Dunia ini, yang telah lama dirusak oleh Himo, akhirnya menjadi damai. Satu bulan setelah berakhirnya Perang Dunia, tiga aliansi besar mulai membubarkan satu demi satu. Semuanya kembali ke jalur yang benar. Mungkin masih akan ada banyak perbulatan kejam di dunia, tetapi akan ada juga aliran individu-individu kuat yang terus diasah dari perbulatan tersebut. Di masa depan yang jauh dan jauh, monster seperti jenius mungkin sekali lagi muncul entah dari mana, dan maju ke tahap Ancestor legendaris. Dunia pada akhirnya akan terus maju. Namun, semua orang tahu bahwa bahkan jika orang lain maju ke tahap Ancestor, orang itu akan mengalami kesulitan melebihi sosok yang telah menyelamatkan mereka pada saat yang paling tanpa harapan mereka. Leluhur Marsial, Lindong Pakar panggung ultimate Ancestor mungkin muncul berkali-kali. Tetapi status lainnya adalah unik. Tidak ada yang bisa melampaui itu. Itu adalah dimensi master. Master sejati pesawat ini. Saat itu, alasan leluhur simbol dan kaisar Imo datang ke dunia ini adalah untuk mengendalikan dimensi fetus dan menjadi dimensi master untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Namun, mereka akhirnya gagal. Sementara Lindung berhasil. Dalam dao sek, Lin Dong berdiri di samping tebing di puncak yang menjulang. Dia menunduk dan menatap dao sekte di bawah awan yang berputar-putar. Ling King King Tan, Little Marten, Little Flame, Life Deat Master dan yang lainnya berdiri di belakangnya dan menatap punggungnya. Meskipun punggung ini terlihat agak kurus, ia memiliki gengsi yang tidak bisa dijelaskan. Gengsi ini berawal dari posisinya sebagai master dimensi. Aku sudah siap. Meskipun dia menyalakan reinkarnasinya, belum lama sejak dia melakukannya, seharusnya masih ada beberapa fragmen reinkarnasinya di dunia ini. Jika aku dapat menemukan fragmen reinkarnasinya, aku akan dapat mengirimnya ke reinkarnasi dan bahkan memastikan ingatannya tetap ada. Lindung menatap Daosek. Dia perlahan mulai berbicara sesaat kemudian. Seberapa besar kepercayaan dirimu? Joy melintas-melintasi Master dan mata yang lain ketika mereka mendengar ini. Namun, dia masih bertanya dengan khawatir. Meskipun Lindong semuanya kuat sekarang, menyalakan reinkarnasi seseorang setara dengan kematian. Bagaimana mungkin mudah menyelamatkan seseorang setelah itu? Seharusnya 50 persen. Lindong bergumam, jejak kekhawatiran tanpa sadar melintas di hatinya. Sementara tangannya tanpa sadar mengepal rat. Meskipun dia saat ini memiliki kekuatan terkuat di dunia ini, apa tujuan dari kekuatan seperti itu jika dia bahkan tidak bisa menyelamatkan seseorang yang dia cintai? Dia berkultivasi demi melindungi mereka yang ingin dia lindungi. Namun, dia sekarang menemukan bahwa dia tidak bisa melakukannya. Sebuah tangan yang lembut dengan lembut memegang tangan besarnya. Ada perasaan halus dan hangat darinya, menyebabkan emosi lindung menjadi tenang. Dia menoleh dan menatap peri seperti Ling Qingzu putih. Mata cantiknya diam-diam menatapnya. Kelembutan dalam diri mereka tidak bisa disembunyikan. Terima kasih. Lin Dong juga memberikan tatapan lembut kepada Ling Qingzu. Yang belum banyak bicara. Rasa terima kasih dan kehangatan mengalir dalam hatinya saat dia dengan erat memegang tangannya. Dia selalu seperti ini. Diam-diam menyembunyikan semua emosinya jauh di dalam hatinya. Dia bisa melepaskan keangkuhannya untuknya, dan menjadi lembut untuk menghiburnya. Ketika hatinya berada pada titik terlemahnya, dia selalu diam-diam berdiri di sisinya. Bahkan jika dia tidak berbicara, tindakan seperti itu bisa membuat Lindung merasakan kehangatan. Namun, kekeras kepalaannya ini pada waktunya akan menyebabkan hati seseorang sedikit sakit. Di masa lalu, aku hanya melihatmu dari jauh. Sekarang, Aku harus mencoba dan menebusnya. Ling Qingzu tersenyum dan berkata dengan lembut. Lin Dong menyeringai. Mengingat karakter Ling Qingzu yang menyendiri. Hanya dengan benar-benar berjalan ke bagian terdalam dari rasa sakitnya seseorang akan dapat memecahkan lapisan es dingin yang mendorong orang lain jauh. Dan menikmati semangat dan kelembutan yang disediakan untuk satu orang. Jelas bahwa Lin Dong awalnya tidak mencapai level ini. Oleh karena itu. Ling Qingzu pada waktu itu tidak memiliki tanggung jawab untuk merawatnya, dan tidak ada alasan untuk kompensasi. Jika kita berbicara tentang kompensasi, kamu telah melakukannya ketika kamu mengajari aku Zenith Sensing Art. Ling Qingzu sedikit terkejut, dan wajahnya yang cantik dengan cepat memerah. Dia menggigit bibir merahnya dan menatap Lindong. Di matanya ada rasa malu yang tidak bisa disembunyikan. Kamu, kamu tahu tentang itu. Aku sudah tahu sejak awal, Lindong menatap Ling Qingzu dengan mata yang sangat lembut. Gigi Ling Qingzu menggigit bibir merahnya dengan erat. Dia mengangkat tangannya karena malu dan dengan lembut memukul lengan Lindong. Dia awalnya berpikir bahwa dia telah menyembunyikannya dengan sangat baik. Tiba-tiba orang ini benar-benar melakukan suatu tindakan. Kamu harus segera mulai, Lindong tersenyum dan mengangguk, tanpa basa-basi lagi. Dia duduk di puncak gunung ketika kedua matanya perlahan menutup. Ling Sudan dan yang lainnya di sampingnya bisa merasakan fluktuasi yang sangat misterius yang dipancarkan ketika dia menutup matanya. Fluktuasi ini sangat cepat, dalam sekejap mata, itu sudah menyelimuti seluruh dunia. Setelah itu, ia mulai mencari inci demi inci, berusaha menemukan fragmen reinkarnasi yang mungkin telah tersebar di dunia ini. Lindong akan tersebar di dunia ini. Dia menggunakan kekuatan dimensi dan mencari kehadiran familiar tertentu yang ada jauh di dalam hatinya. Pencarian ini memakan waktu sebulan penuh. Namun, wajah Lindong secara bertahap memucat seiring aliran waktu. Dia menyadari bahwa meskipun telah mengaktifkan kekuatan dimensi untuk mencari di setiap sudut dunia ini, dia masih tidak dapat menemukan sedikit pun jejak fragmen reinkarnasi yang sudah dikenalnya. Upaya sia-sia ini menyebabkan kepanikan meningkat di hatinya yang tenang. Hasil seperti itu benar-benar tak tertahankan baginya. Karena itu, dia tiba-tiba mengepalkan giginya dan sekali lagi mengaktifkan kekuatan dimensi. Kali ini, dia mencari setiap tempat yang berhubungan dengannya. Daosek, daerah iblis unik dan daerah di mana mereka pernah bertarung untuk pohon kuno Yuan abadi. Biasanya. Fragmen reinkarnasi akan tetap berada di tempat yang memiliki keterikatan paling kuat ketika masih hidup. Jika fragmen reinkarnasi Ying Huan Huan masih ada, dia pasti akan berada di tempat-tempat ini. Namun, Lindong meningkatkan bidang pencariannya. Namun, hasil akhirnya masih sangat kejam sehingga dia tidak berani percaya. Dua bulan kemudian, Lindong membuka matanya. Ekspresi di dalam mereka menjadi agak hampa. Dan urat-urat Nadi telah membesar pada mereka. Tubuhnya sedikit bergetar ketika dia bergumam, "Kenapa aku tidak bisa menemukannya? Mengapa metode ini seharusnya berhasil? Tidak banyak waktu berlalu sejak dia menyalakan reinkarnasinya, dan bahkan tidak mungkin fragmen reinkarnasinya memudar. Kenapa? Apakah ini seperti ini?" Dia dengan menyakitkan meraih kepalanya, seolah-olah sebuah lubang besar tiba-tiba terbuka di hatinya. Perasaan tak tertahankan ini membuat matanya memerah darah. Lindong, apa yang terjadi? Suara cemas ditransmisikan dari samping, dan Ling Qingzu buru-buru muncul di samping Lindong. Hidungnya terasa masam ketika dia melihat penampilan berantakan yang terakhir, dan dengan cepat duduk di sampingnya. Lindong mengangkat kepalanya dengan cara yang membosankan, dan menatap Ling Qingzu. Seperti anak kecil yang tak berdaya, matanya tiba-tiba memerah. Aku, aku tidak bisa menemukannya. Tidak bisa menemukan. Hati Ling Qingzu sakit ketika dia menyaksikan tampilan kelemahan yang langka ini oleh Lindong. Matanya juga memerah. Dunia ini saat ini tenggelam dalam kegembiraan karena lolos dari malapetaka. Siapa yang bisa membayangkan betapa sakitnya perasaan pria itu. Yang telah menyelamatkan dunia. Dalam hatinya. Tidak perlu terburu-buru. Kita perlahan bisa mencarinya. Jika kita gagal sekali. Kita dapat mencoba kedua kalinya. Kami pasti akan menemukannya. Dia mengulurkan tangannya yang ramping dan dengan lembut memeluk Lindong. Suaranya begitu lembut seolah-olah dia sedang menghargai sepotong porselen yang rapuh. Lindong dengan erat memeluk pinggang sempit Lingqingzu. Lama kemudian, dia mengepalkan giginya. Ada sedikit tatapan gila di matanya. Aku pasti akan menemukannya. Dia sekali lagi menutup matanya dan membiarkan keinginannya untuk tenggelam ke tanah. Namun, ada alis ketakutan di antara alisnya. Dia takut akan rasa sakit yang akan dia rasakan jika dia benar-benar tidak dapat menemukannya. Ling Qingzu mengamati wajah yang ditentukan dan agak lelah saat matanya memerah. Dia menyadari karakter keras kepala yang terakhir. Matanya sama ketika dia meninggalkan kekaisaran yang besar untuk mengejarnya saat itu. Mungkin kegigihan menyentuh ini yang menggerakkannya. Live Dad Master memandangi dua orang yang berpelukan dari gunung lain di dekatnya. Dan dia mendesah pelan. Emosi yang rumit muncul di matanya. Dua bulan telah berlalu ketika Lindung sekali lagi membuka matanya. Kali ini, ekspresinya suram. Sementara tubuhnya sedikit gemetar. Martabat dan aura guru dimensi tidak lagi ada. Apa gunanya seseorang yang memiliki kekuatan besar? Jika dia bahkan tidak bisa menemukan wanita yang dicintainya. Ling Kingzu menatap Lindong, yang ekspresinya menjadi semakin kosong, sementara hatinya semakin sakit. Namun, dia hanya bisa diam-diam menemaninya. Dia sadar bahwa hatinya pasti terasa sangat mengerikan. Harapan sudah menjadi sangat pingsan. Namun, Lindong akhirnya tidak mau menyerah. Waktu berlalu, Lindong membuka matanya berkali-kali di atas gunung. Namun, cahaya di matanya semakin redup. Pandangan redup dan kusam memenuhi matanya, sementara rimbun asli hutan gunung tampak berangsur-angsur layu mengikuti perubahan suasana hatinya. Harapan memudar, lebih dari setengah tahun ini, Martin kecil, King Tan, Sang Life death Master dan yang lainnya telah datang. Namun, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa ketika mereka melihat penampilan Lindong. Pada akhirnya, mereka hanya bisa diam-diam pergi, namun. Dari awal hingga akhir, sosok cantik diam-diam menunggu dan merawatnya. Ketika Lindong membuka matanya untuk terakhir kalinya, roh di matanya benar-benar menghilang. Salju melayang di langit, menyebabkan seluruh dunia tampak putih pucat dan sengsara. Ling Kingzu menatap mata Lindong yang tidak bersemangat, saat ujung hidungnya memerah. Dia akhirnya menoleh, saat tetesan air mata besar menetes dengan suara cipratan. Pada akhirnya, mereka mendarat di wajah Lindong. Dia memutar kepalanya sedikit, dan menatap mata yang sekarang merah di wajah cantik itu. Maaf, aku tahu, Ling Qingzu berkata dengan lembut. Dia sadar bahwa dia akan melakukan hal yang sama untuknya. Namun, kemungkinan dia juga tidak mau melihatmu menyiksa dirimu dengan cara seperti itu. Tangan Lindong bergetar, dia menundukkan kepalanya, dan berkata dengan suara serak. Aku telah kehilangan dia untuk mendapatkan kekuatan seperti itu. Namun, aku tidak dapat menggunakan kekuatan ini untuk membawanya kembali. Mengapa? Mengapa? Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengaum dengan marah. Raungan yang juga berisi sakit hati yang merobek. Hujan deras turun dari langit dan berhamburan ke wajahnya. Membuatnya mustahil untuk mengetahui apakah dia menangis atau hanya hujan. Ah, ah, ah kedua tinjunya dengan marah menggedor tanah seolah dia menangis tersedu-sedu lolongannya berisi keputusasaan dan rasa sakit yang tak berujung saat menyebar ke kejauhan dia telah memberikan harapan dunia ini tetapi telah membuatnya putus asa tak terhitung murid sekte Dao memandang ke arah gunung tertinggi tertentu mata mereka menjadi sangat merah ketika mereka merasakan sakit di dalam lolongan itu ketika gelombang asam menyebabkan mata mereka menjadi basah Ying Xiao Xiao menatap sosok yang samar-samar terlihat di puncak gunung. Keputusasaan dalam suaranya membuatnya mengerti bahwa gadis yang pernah tersenyum hangat dan imut itu tidak akan pernah kembali. Dia menutupi mulutnya ketika suara isakan yang tersedak muncul. Di sampingnya, Ying Xuan Zi juga memiliki mata merah. Saat dia menoleh, dia tampak menjadi jauh lebih tua pada saat ini. Zhou Tong, Wu Dao dan yang lainnya di belakang menjadi diam. Seluruh daun sekte tertutup dalam suasana yang memilukan. Gagal, Martin kecil, Kingtan dan yang lainnya bergumam ketika mereka menyaksikan adegan ini. Flame Master dan mereka yang lain duduk di tanah dengan kecewa. Saat itu, mereka telah kehilangan tuan mereka dan tuan yang melahap. Sekarang, bahkan dia akan menghilang. Life Death Master memandang semua orang. Dia menghela nafas pelan dan diam-diam mundur. Di puncak. Ling Qingzu menatap Lindong yang gila. Dia tidak bisa membantu tetapi memeluknya, sementara matanya memerah. Ah, Lindong memeluk Ling Qingzu dengan erat dan berteriak keras seperti anak kecil. Aku tidak dapat menemukannya. Tidak dapat menemukannya. Tidak dapat menemukannya. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Kita semua tahu ini. Petik 2. Aku berjanji padanya bahwa aku akan menemukannya. Air mata jatuh terus-menerus dari wajahnya. Suaranya serak, mata Ling Kingzu memerah saat dia memeluknya. Dia bisa merasakan sakit yang luar biasa di hatinya. Dia telah menyelamatkan dunia ini, tetapi tidak dapat menyelamatkan orang yang dia cintai. Sesosok mungil tiba dari jauh, dan duduk di tebing. The Life Deat Master menyaksikan Lindong. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pria yang biasanya kuat ini tampak sangat sedih. Kenapa kamu harus begitu serakah? Sudah ada seseorang yang layak untuk cintamu di sampingmu Bukankah lebih baik melupakannya? Life death Master dengan lembut menghela nafas dan berkata Lindung perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara serak Aku akan menemukannya Aku tidak akan pernah menyerah bahkan jika itu tanpa harapan Life death Master memandang wajahnya yang letih tetapi penuh tekad. Dia akhirnya tertawa getir dan berkata Kamu benar-benar tidak memberi aku pilihan Sepertinya aku tidak dapat memenuhi permintaan terakhir dari adik perempuan junior. Tubuh lindung bergetar tiba-tiba. Dia mengangkat kepalanya dengan shock dan menatap dengan kuat pada life death master. Kamu tidak dapat menemukan fragmen reinkarnasi adik perempuan junior, kan? Life death master mengangkat kepalanya dan melihat ke tempat yang jauh. Dia terdiam untuk waktu yang lama sebelum melanjutkan. Menurut keadaan normal, dengan kekuatanmu, kamu seharusnya bisa menemukan pecahan reinkarnasinya jika hanya waktu yang singkat berlalu setelah dia menyalakan reinkarnasinya. Namun, ada batasnya. Batas itu adalah bahwa aturan ini hanya berlaku untuk mereka yang lahir di dunia ini. Lindung menatap kosong pada Life death Master. Bibirnya tiba-tiba menjadi kering karena syok di hatinya. Maksudmu, ya, adik perempuan junior bukanlah seseorang dari pesawat kami. Karenanya. Kamu tidak akan dapat menemukan fragmen reinkarnasinya. The Life death Master tertawa pahit. Dia mengangkat kepalanya. Saat adegan tertentu melintas di benaknya. Itu adalah malam sebelum Ying Huan-Huan mengumpulkan kekuatan dalam upaya untuk masuk ke tahap Ancestor. Di sebuah pulau di laut. Adalah seorang gadis dengan senyum yang agak sedih. Kakak senior-senior, tolong bantu aku. Angin laut bertiup kencang. Rambut panjang kristal gadis itu menari. Saat dia berkata dengan lembut, apa itu, jika, sesuatu terjadi padaku, tolong bantu aku menyimpan sesuatu, aku harap kamu tidak akan pernah memberikan ini kepada Lindong. Mata cantik gadis itu melihat ke arah timur saat dia berkata dengan lembut, mengapa, gadis itu diam, lama kemudian, bahunya yang lemah tampak bergetar sedikit, dia dengan lembut melipat kakinya yang panjang. Dan membenamkan kepalanya di antara kedua lututnya saat dia tersedak. Karena aku tidak ingin dia berakhir dengan luka karena aku. Dunia ini sudah memiliki orang-orang yang ia cintai. Dia akan sangat bahagia selama dia lupa tentang aku. Jalan itu akan lebih sulit. Karenanya, aku hanya ingin melihatnya tersenyum. Dan tidak terluka di jalan itu. Hati aku akan hancur jika itu yang terjadi. Petik 2 Life Dead Master terkejut ketika dia melihat sosok yang terus bergetar di bawah langit malam. Matanya tanpa sadar menjadi lembab. Live Dead Master menatap lindung yang tertegun. Saat dia tertawa getir, dia mengerti kamu. Namun, sulit untuk memiliki pikiran yang jernih ketika seseorang berada dalam situasi itu sendiri. Dia tidak tahu betapa sulitnya melupakan seseorang. Terutama ketika itu mengenai seseorang yang keras kepala seperti kamu. Petik 2, dia mengulurkan tangan kecilnya ketika dia berbicara. Di mana manik es putih salju berukuran panjang muncul. Rasa dingin yang menakutkan menyebar dari dalam bed. Di dalam dingin adalah aroma yang akrab yang menyebabkan jantung lindung bergetar. Hanya ini yang tersisa setelah dia menyalakan reinkarnasinya. Kamu akan dapat menemukan adik junior jika kamu mengikutinya. Namun, kamu harus menuju ke dunia misterius tertentu. Jalan ini akan sangat sulit. Apakah kamu yakin? The Life death Master menatap Lindung dan berkata, Lindung mengamati manik es putih salju yang memancarkan Kolki. Selanjutnya, tangannya gemetar, dan mereka perlahan menerimanya. Kolki melonjak di atas butiran es, dan dia sepertinya bisa melihat wajah yang sudah dikenalnya yang ramah dan tersenyum ramah. Dia menghirup udara dalam-dalam, dan kecemerlangan yang menakjubkan meledak di dalam matanya yang hitam pekat. Tekad dan senyum yang akrab sekali lagi terbangun di wajahnya. Kamu bisa yakin bahwa aku akan menemukannya. Apapun yang terjadi. Terlepas dari medan berbahaya macam apa yang harus aku lalui. Atau seberapa jauh kamu. Aku pasti akan menangkap kamu dan membuat kamu tetap di sisiku. Aku akan menemanimu. Ling Qingzu dengan lembut meraih tangan besar Lindong. Dan tersenyum. Senyumnya seperti sinar matahari yang hangat. Yang bersinar jauh ke dalam hati Lindong. Tanpa aku, tidak ada yang tahu apa yang akhirnya akan dilakukan orang bodoh sepertimu. Lindong dengan erat menggenggam tangan Ling Qingzu dan tertawa terbahak-bahak. Tentu saja kamu harus menemaniku. Bahkan jika kamu tidak setuju, aku pasti akan mengikat kamu ke sisiku. Petik dua. Dia tidak ingin menanggung perasaan kehilangan sesuatu lagi. Secara kebetulan. Aku juga cukup ingin tahu tentang dunia dari mana simbol leluhur dan yang lainnya berasal. Aku akan mengambil kesempatan ini untuk melihatnya. Tidak ada yang bisa menghentikan aku. Petik 2. Ling Qingzu menatap Lindong. Kelelahan di antara kedua alisnya telah benar-benar hilang. Dan pandangan heroik telah menggantikannya. Dia tersenyum. Lin Dong yang familiar itu kembali. Tapi, Lin tiba-tiba sepertinya mengingat sesuatu. Dia mengerutkan kening dan berkata, kami tidak memiliki koordinat untuk dunia baru itu. Untuk menuju ke tempat itu, kita perlu menemukan seseorang yang berasal dari dunia itu, dan menggunakan orang itu sebagai panduan untuk melakukan perjalanan melintasi pesawat. Petik 2, seseorang yang milik dunia itu. Ling Qingzu berpikir sejenak dan berkata, Kaisar Imo tidak, dia sudah dimurnikan oleh aku, dan tidak lagi memiliki kemampuan itu. Lin Dong menggelengkan kepalanya, dia dengan cepat mengepalkan giginya dan berkata, itu tidak masalah, aku akan menggunakan Dimension Eye untuk mencari, karena Ying Huan Huan bisa berakhir di dunia ini, mungkin ada orang kedua yang juga datang ke sini. Petik 2, Lin Dong mengaktifkan Dimension Power setelah suaranya terdengar, cahaya Primal Chaos muncul di antara alisnya, dan berubah menjadi mata Primal Chaos. Mata itu tampaknya meliputi segalanya. Cahaya menyapu, dan dengan cepat jatuh ke setiap sudut dunia ini. Namun, tidak mudah untuk menemukan seseorang dari dunia lain di sini. Oleh karena itu, Lindong mulai mengerutkan kening karena lebih banyak waktu berlalu. Angka yang tak terhitung jumlahnya bergegas dari belakang sementara Lindong sedang mencari dunia. Marten kecil, King Tan, Tuan Api dan yang lainnya muncul dalam sekejap. Mereka merasa terkejut ketika mereka melihat bahwa Lindong tiba-tiba menjadi penuh kehidupan lagi. "Kakak Lindong, kamu baik-baik saja," Kintan berkata dengan penuh sukacita. Hatinya hampir hancur ketika dia melihat penampilan Lindong sebelumnya. "Ya, aku baik-baik saja sekarang," Lindong menoleh dan tersenyum pada Kintan. Setelah itu, dia menepuk-nepuk kepala kecilnya dengan mengalihkan pandangannya. Mata dimensi melanjutkan pencariannya. Namun, tubuh Lindong menjadi kaku saat tatapannya beralih, dan ekspresinya juga menjadi aneh. Selanjutnya, dia perlahan-lahan menoleh ke belakang, ketika primal chaos menyalakan bahwa mata dimensi telah berubah menjadi melilit kintan. Riak misterius, gelap dan dingin muncul pada sosok kintan di bawah cahaya primal chaos dari dimension eye. Fluktuasi ini benar-benar berbeda dari energi di dunia ini. Saudara Lindong, ada apa? Kingtan menatap wajah Lindong yang tertegun dan juga terkejut. Dia menunduk untuk mengamati dirinya sendiri, sebelum bertanya dengan suara yang hilang. Lindong hanya menatapnya dengan cara tertegun. Di samping, Ling Xingzu tampaknya telah menyadari sesuatu. Dia menatap Kingtan dengan tidak percaya. Mungkinkah Kingtan? Lindong dengan keras menelan air liurnya dan perlahan mengangguk. Kingtan sebenarnya seseorang dari dunia itu. Kebetulan seperti itu benar-benar tak terbayangkan. Setengah tahun kemudian, gunung di belakang kota Qingyang, Lin Dong berdiri di udara, Lin Xiao, Liu Yan, Little Marten dan yang lainnya hadir di sisi tebing. Mereka melihat ke langit, dan melihat ruang yang perlahan membelah. Retak ini persis sama dengan retakan besar antara pesawat yang muncul di kekosongan saat itu. King Su, King Tan, Lin Dong memberi isyarat tangannya ke arah tebing. Dua sosok mempesona bergegas keluar setelah mendengar ini, dan berdiri di kiri dan kanannya. Kakak, begitu kita melewati tiga kesengsaraan reinkarnasi, kamu harus membawa kami ke sana untuk melihat. Martin kecil melambaikan tangannya dan berteriak dengan keras. Haha, baiklah, aku pertama-tama akan pergi ke sana dan memeriksa tempat itu. Lindung tersenyum menjawab, dia mengayunkan lengan bajunya dan delapan lampu bergegas keluar dari dalam tubuhnya. Mereka berubah menjadi delapan simbol ancestral. Salah satu simbol ancestral melintas, dan berubah menjadi seorang gadis kecil. Dia adalah Mu Ling Shan. Ling Shan. Ini adalah simbol ancestral kematian kehidupan yang baru dibuat. Masukkan ke dalam tubuh kamu dan beri makan. Satu abad kemudian, simbol leluhur hidup dan mati yang baru akan lahir. Pada saat itu, kamu tidak akan lagi dibatasi olehnya, dan benar-benar berubah menjadi manusia. Lindong menjentikkan jarinya, dan cahaya hitam dan putih ditembakkan ke tubuh Mulingshan. Kakak Lindong, pastikan untuk sering kembali. Mulingshan melambaikan tangan kecilnya dan berkata, Lindong menyeringai dan mengangguk. Dia sudah menjadi dimensi master, sangat mudah untuk kembali. Ayah, Ibu, aku akan pergi. Lin Dong melirik Lin Xiao dan Liu Yan saat dia berbicara. Anak kecil, jika kamu tidak dapat mengembalikan dua menantu perempuan, kamu bisa melupakan kembali. Lin Xiao melambaikan tangannya yang besar dan tersenyum mencaci. Liu Yan di samping memelototinya dengan cara menuduh. Lin Dong tersenyum mendengar ini. Dia melihat retakan yang perlahan melebar dan mengepalkan tangannya. Aku pasti akan menemukan kamu saat ini. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Lindong kemudian menarik Ling Qingzu dan Qingtan saat ia bergegas maju. Kekuatan dimensi menyelimuti mereka bertiga. Akhirnya, mereka menembak kecelah dimensional di depan semua orang. Semua orang menyaksikan retakan itu perlahan-lahan membaik dan menghela napas panjang. Beberapa keingintahuan terhadap dunia itu muncul saat mereka mengeluh apa yang akan menanti mereka di sana. Cautik Dimensi, Flame Divine Hall. Tang Xinlian memandang ke arah wilayah Suan Timur yang jauh dari pavilion, saat ekspresi rumit melintas di matanya yang cantik. Orang itu, Lindong seharusnya sudah meninggalkan pesawat ini. Sangat iri, aku juga ingin pergi dan melihatnya. Sebuah tawa tiba-tiba terdengar di belakangnya. Tang Xinlian menoleh dan melirik Moluo. Namun, dia tidak berbicara. Aih, muridku yang sombong itu sangat menyedihkan. Cinta satu sisi terlalu sulit. Mo Luo menghela nafas. Puan, omong kosong apa yang kamu tumbuhkan. Wajah cantik Tang Sin Lian memerah saat dia berteriak dengan cara yang marah dan malu. Mo Luo tersenyum. Segera setelah itu, dia dengan tak berdaya berkata. Mengapa kamu tidak menyuarakan perasaanmu padanya? Menyukainya tidak berarti aku harus bersama dengannya. Tang Sin Lian menjawab dengan senyum mempesona. Dia dengan malas merentangkan pinggangnya. Memperlihatkan lekuk tubuhnya yang memikat ketika dia tertawa Apalagi, ada begitu banyak pria di dunia ini Jika yang terburuk menjadi yang terburuk Aku akan jatuh cinta pada orang lain Petik 2 Memang ada banyak pria Namun, sangat sulit untuk menemukan orang yang lebih hebat darinya Moluo berpikir sejenak dan berkata dengan serius Lagi pula, akankah kamu benar-benar jatuh cinta pada pria lain? Itu sulit untuk dikatakan, Tang Sin Lian tersenyum manis dan berkata, Jumlah orang yang seperti aku dapat mengantri dari caotik dimensi ke wilayah dimen. Aku adalah orang yang sangat berubah-ubah, dan tidak akan tetap setia kepada siapapun selamanya. Petik 2, Moluo menyeringai dan berkata, Mari bertaruh, kamu akan mengaku kepadanya jika kamu tidak jatuh cinta pada siapapun saat dia kembali. Apa yang kamu katakan? Wajah Tang Sin Lian menjadi merah. Dia memelototinya dan menggigit bibir merahnya. Mata cantiknya seperti air saat dia mengungkapkan senyum menyihir. Baik. Bola bali pesawat. Sinar cahaya melintas. Tiga sosok samar-samar terlihat di dalam cahaya. Lindung meraih kintan dengan satu tangan dan dengan hati-hati merasakan fluktuasi yang berasal dari dunia misterius tertentu di dalam tubuhnya. Setelah itu, dia mengoreksi arahnya. Mereka telah melakukan perjalanan melintasi pesawat selama hampir sebulan. Kakak Lindong, apakah kita masih tidak ada di sana? Kintan memandangi Torrens Dimensi di sekitarnya, dan bertanya dengan suara bosan. Kita harus segera tiba, Lindong terkekeh, ekspresinya tiba-tiba berubah. Saat kecepatan mereka melambat, dia melihat ke tempat yang sangat jauh saat mata dimensi muncul di antara alisnya. Pandangannya menembus kabut dimensi. Tiba-tiba, dia melihat tiga sosok di tempat yang jauh. Kelompok itu juga terdiri dari satu pria dan dua wanita, dan mereka tampaknya adalah sepasang kekasih. Pria di tengah mengenakan jubah hitam, dan membawa penggaris hitam besar di punggungnya. Lindung tampaknya merasakan fluktuasi yang sangat panas dari tubuh yang terakhir. Saat Lindung menembus kabut dan melihat pria berjubah hitam, yang terakhir juga tampaknya merasakannya. Dia mengangkat kepalanya. Dan mata hitam itu melihat ke arah Lindong. Setelah itu, senyum ramah muncul. Selain itu, dia dengan lembut menangkupkan kedua tangannya dari jauh. Lindong melihat ini dan juga tersenyum menangkupkan kedua tangannya. Namun, dia tidak berlama-lama. Dengan lambayan lengan bajunya, dia membawa King Su dan King Tan dan melanjutkan perjalanan mereka. Dunia misterius itu hampir dapat dijangkau. Trio Lindong menghilang ke kejauhan. Di tempat yang jauh yang sama, dua wanita di samping pria berjubah hitam memperhatikan tindakannya. Wanita elegan dan sangat cantik tersenyum bertanya, Ada apa saudara Xiaoyan Tidak ada, aku melihat orang yang sangat kuat. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasakan kedekatan dengannya. Semoga kita bisa bertemu lagi. Ayo pergi, pria berjubah hitam itu tertawa, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan gelombang lengan bajunya. Ketiganya berubah menjadi sinar cahaya yang secara bertahap menghilang. Arah yang mereka tuju adalah dunia baru itu. Itu pasti akan menjadi tempat paling menarik. Akhir buku. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa sayangku. Emuah-emuah. Dadah.